Oke okay guys welcome back to my channel Bianchero Gaming guys Oke okay, berjumpa lagi bersama saya ya guys Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini guys Tolong subscribe channel ini guys Karena subscribe kalian adalah support kalian Jangan lupa juga buat like dan komentar ID Free Fire kalian guys Tembusin 200 like guys Agar saya cepat kom Umumin giveaway-nya, ya guys. Oke, langsung aja ke konten hari ini, guys. Saya mau berbagi-bagi lagi nih, berbagi kode redeem terbaru, guys. Jadi, kode redeem ini langsung dari event Instagram dari Free Fire, ya guys. Kalian wajib tonton, nih, guys, dan... Jangan di skip guys Karena kalau kalian skip Kalian tidak akan mendapatkan kode redeem yang benar Jadi tolong support kalian Untuk jangan skip video saya Karena ini juga tidak terlalu panjang ya guys Dan langsung aja kita masuk ke Menu rhythmnya guys Oke okay guys Jadi di sini kalian cukup masuk ke link yang di deskripsi ya coy jadi kalian tuh langsung aja masukin kodenya yang kolom pertama yaitu ff6 m 65 ya coy dan yang kolom kedua yaitu haz z 8 ya guys jangan sampai salah guys dan yang kolom ketiga yaitu adalah K k 8 H oke okay guys dari inilah kode drum dan kita redeem oke okay, selamat anda mendapatkan FFID 6,5 milion instagram reward tadi ya, akan segera dikirim 30 menit ke depan, guys jadi langsung kita cek aja guys. coba guys oke jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe ya guys karena ini bentuk support kalian cuy oke guys langsung kita cek review apa itu hadiahnya guys dan hadiahnya adalah sebuah tas ya guys seperti yang udah saya review kemarin tuh Di fotonya kemarin tuh ya emang bener kan guys Jadi hadiahnya tuh tas Oke okay guys Semoga kalian juga dapat ya guys Dan tunggu konten selanjutnya guys than we will